Ada juga persahabat tanggapan dari Elinur Walina yang kecil pembawa berkah. Ada juga dari Zaskia 392 mengatakan daripada ngurusin hidup orang mending lu urus hidup lu sendiri Bu, ribet banget katanya persahabat dia. Ya. Kita lihat juga dari Azain underscore sy di situ mengatakan. Lah, bukannya benar, Lesti mantu paling kecil kan? Emang bilar anak bontot. Mbok kalau ada orang nanya, di telah dulu biar kagak malu-maluin. Tentunya, ya. Tentunya, semua orang bersahabat ya, pasti selalu menantikan kehadiran Bunda Lesti kecorah. Mudah mudah-mudahan saja, bersahabat, Bunda Lesti tentunya selalu sehat dan selalu dikelilingi oleh orang baik Kita doakan mudah-mudahan.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 THR dari Abang L Habis Lebaran, bola baru Makasih keluarga Cemana Wah, wow, berkah selalu pakai Interclasser Family Mudah-mudahan rezekinya lancar Dan bismillah juga para Yang mudah-mudahan rezeki, idola, kesayangan kita, bisa nular ke kita semuanya terpantau udah Lesti, Papa B, dan Baby L, para ya sepertinya lebaran tahun ini berada di rumah di Jakarta sepertinya para ya begitu banyak juga tanggapan salah satunya dari akun umdian. ya Masya Allah akhirnya muncul juga kira-kira dimana ya abang kangen keluarga cemana sehat-sehat semuanya amin Allah amin doakan yang terbaik ya Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh Leslar Family Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan, amin Kemudian juga bersahabat, kita lihat di postingan selanjutnya Ada potret cedukan BBL dengan Kak Sasha. Ini cedukan kemarin bersahabat ya Kita juga merasa bahagia sekali ketika Leslar selalu dikelilingi oleh orang baik apalagi Tentunya keluarga Kak Rifi.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 Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya Pokoknya Lesel Lovers, keluarga besar Leslar, Leslar Family Pokoknya semuanya persahabat ya. mohon maaf lahir dan batin Dan tentunya doa-doa baik, selalu kita panjatkan, selalu kita ucapkan untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan cedukan vitamin terbaru di malam ini Jangan kemana-mana persahabat Terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.